Hai guys, kali ini aku tuh pengen nge-review dari Scarlett Aku pengen rekomendasiin ke kalian buat body care kalian di rumah Yaitu Scarlett Whitening Dimana ini tuh bagus banget dan aku rekomendasiin banget buat kalian semuanya Dan aku tuh udah pakai selama 2 bulan Dan Alhamdulillah aku cocok banget pakai Scarlett Whitening ini Nah berhubung aku itu udah 2 minggu gak pakai Scarlett Jadi Alhamdulillah aku tuh dapet kiriman dari Scarlett Whitening langsung Nah, guys, aku tuh dapat tiga produk ini, dan pengirimannya aman banget karena pakai bubble wrap, jadi gak bakal rusak pas pengiriman. Dan ini tuh review terjujur aku karena aku juga udah pakai dan ini tuh untuk body scrubnya sendiri yang aku dapat, yaitu yang romansa, dan ini tuh wangi banget. Dan buat packagingnya sendiri ini tuh bagus banget Menurut aku ukurannya gede banget Dan untuk penutup dari scrub ini sendiri Ini tuh berkelas banget menurut aku Karena rapi banget gitu loh Jadi di sini itu kalau buat Scarlett yang asli Pasti ada tulisan scarletnya gitu Dan dia tuh punya tutup Aluminium yang kokoh banget, menurut aku. Jadi, makanya aku tuh nggak lepas, karena itu bagus banget buat tutup lagi, kayak gitu. Dan sengaja banget buat uh, tunjukin ke kalian kalau yang asli itu yang kayak gini yang ada tulisannya. Dan aku udah pakai sebanyak ini karena aku suka banget dengan baunya, dengan aromanya, dan aku suka banget aromanya tuh bikin fresh, bikin segar pas lagi mandi. Dan untuk teksturnya sendiri nih, guys, ini tuh teksturnya lembut banget, nggak kayak scrub biasanya yang biasanya tuh kasar banget. Jadi kalau pas kita olesin tuh biasanya kulit kita bakal merah-merah gitu loh. Jadi kayak uh, kasar, terlalu kasar itu bikin kulitnya sakit pas waktu digosok atau di ke seluruh tubuh. Dan menurut aku untuk isi isinya banyak banget full gitu loh, nggak setengah-setengah. Dan kalau scarlet yang asli tuh guys di sininya ada bepomnya, jadi tuh jelas ya di sini ada bepomnya berarti halal untuk kita pakai. Dan ada cara gunainya juga buat scrubnya body lotion dan sour scrub itu semuanya mengandung glutathione dan vitamin E bagus banget untuk kulit melembabkan kulit dan mencerahkan kulit dan untuk sour scrubnya sendiri aku tuh dapet yang aroma pomegranate dan itu tuh wangi banget aku suka karena sebelum-sebelumnya aku juga pakai yang ini Aku suka banget sama aromanya Dan buat source scrubnya ini sendiri teman-teman Di dalamnya itu kayak ada bulir-bulirnya gitu Nah buat teksturnya sendiri Bulir-bulir yang ada di dalamnya itu Itu tuh bisa membantu untuk membersihkan kulit tubuh kalian Dari kotoran-kotoran Dan fungsinya itu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di permukaan kulit kalian Nah untuk packagingnya sendiri ini tuh imut banget dan aku suka Karena ini tuh bisa dibawa kemana-mana kalau misalnya kita lagi bepergian membutuhkan shower scrub kayak gitu Dan di sini tuh kalau misalnya kalo kalian baru dapet ataupun baru buka packagingnya Ini tuh ada tutup plastiknya jadi itu lebih aman kayak gitu Dan ini tuh kokoh banget gak bakal potol ataupun gak bakal lepas ya Karena ini tuh kokoh banget tuh tuh Kecuali kalian bukanya dari sini, kalau misalnya kalian buka dari sini dan gak kencang, itu bakal tumpah. Jadi, pastiin kalau misalnya kalian bawa bepergian ataupun habis pakai, tuh langsung ditutup rapet lagi. Jadi, ambilnya dari ini dan gampang banget, kan? Dan ini tuh gak gampang tumpah, jadi enak banget dibawa kemana-mana, kayak gitu. Nah, untuk Scarlett itu sendiri, kalau misalnya asli nih, teman-teman dia tuh ada hologramnya yang kayak gini ya, itu ada hologram Scarlett kalian bisa lihat dan di sini tuh ada tanggal expirednya juga tuh kalian bisa lihat di sini dan ini selain itu juga ada badan pomnya juga dan badan pomnya di sini ini tuh halal berarti bisa kita gunain untuk produk dari semua scarlet ini semua produk scarlet ini dia itu no tested on animals jadi aman banget nggak ada dites dengan hewan dan halal, aman dipakai karena udah badan pom. Kalau misalnya pun yang asli itu ada tulisan kayak emboss gitu di sini scarlet, di sini ada tulisan scarlet dan ditutupnya ini ada scarlet. Jadi kalian hati-hati kalau misalnya beli produk dari scarlet. Kalau misalnya nggak asli itu bahaya juga kita nggak tahu kandungannya apa. Jadi pastiin kalau misalnya kalian beli itu di tempat yang sudah benar-benar asli barangnya, oke? Okay? Sour Scrub ini sendiri aku udah pakai pas datang langsung aku pakai karena aku sesuka itu dengan produk ini. Ini tuh udah wangi terus bikin kulit tuh kayak ringan dan bersih gitu setelah selesai mandi tuh jadi kayak fresh banget aromanya juga bikin kita relax pas waktu mandi. Dan selain itu dia punya kelebihan karena di dalamnya itu punya scrub yang bisa membantu untuk membersihkan dan mencerahkan kulit juga Nah untuk sour scrub ini dia itu ada beberapa varian atau beberapa warna dan kalau misalnya kalian pengen warna-warna yang lain Aku bakal di sini. dan aku dapatnya yang warna ungu Sesuai warna kesukaan aku warna ungu dan aromanya juga aku suka. Di dalamnya juga mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus banget untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit. Dan untuk aromanya sendiri, teman-teman itu wangi banget. Aku suka. Kalian pengen cium aromanya? <guluh> dan aroma itu wangi banget, kayak wangi parfum gitu. Jadi kalau misalnya kalian habis mandi, aromanya itu langsung tersebar kayak gitu. Dan jujur, ini tuh paling wangi menurut aku. Menurut aku ya. Mungkin kalian punya pilihan yang lain silahkan pilih yang lain kalau misalnya kalian suka dengan yang varian yang lain dan ini tuh menurut aku aromanya tetap stay dan bikin kulit segar juga dan setelah mandi aku langsung pakai hand body lotionnya dari scarlett dan aku dapat itu yang dikirimin aku dapatnya itu yang freshy yang freshy ini tuh juga wangi banget dan tidak lupa pula kalau misalnya packagingnya itu aman banget untuk dibawa kemana-mana kalau misalnya kalian baru dapat paketannya itu ini tuh ada tutupnya gitu, tutup plastik jadi itu aman banget seluruhnya itu ditutupin dan ini tuh masih ada plastiknya guys aku sengaja cuman buka di atasnya doang dan ini tuh sebenarnya tutupnya tuh langsung ke atas gitu Sementara kayak gini dan packagingnya tuh bagus banget, untuk packagingnya ini aman banget dan ini tuh bisa ada tulisan stop dan open jadi kalau misalnya kalian pengen pakai, tinggal kalian geser deh ke open, terus dipencet deh langsung keluar deh Terus kalau misalnya kalian kalian habis pakai jangan lupa ditutup lagi nanti pada keluar semua kan Dan lotionnya tuh nggak bakal keluar gitu kan Kalau misalnya kalian langsung tutup kayak gini dan ini tuh aman banget Jadi mau kalian bawa bepergian pun ini tuh aman banget Tuh, tuh, tuh kan Dan itu aman Nah untuk packagingnya sendiri ini teman-teman Packagingnya itu unik sih menurut aku ya Ini tuh unik banget Dan bisa sesimpel ini bisa dibawa dan dimasukkan ke dalam tas dan dijamin gak bakal tumpah kalau misalnya kalian pastiin tutup yang ini itu gak kalian buka ataupun kalian tutupnya gak rapet pastiin ini nutupnya rapet jadi yang atasnya juga bakal terkunci dengan baik, gak bakal tumpah tuh kayak gini gitu. okay. so untuk teksturnya sendiri kita langsung applyin aja tuh ini tuh aromanya wangi banget wanginya tuh kayak wangi bunga kayak gitu loh, tapi bunga apa ya fresh itu pokoknya wangi banget dan itu kalau diolesin di tangan ngeblendnya enak banget tuh ngeblendnya enak banget ini tuh apakah bisa memunculkan efek yang mencerahkan coba kita tes ya yang sebelahnya pakai ini dan sebelahnya lagi nggak pakai coba kita lihat sebagus apakah scarlet itu kita akan dibuktikan ya guys tuh ternyata teksturnya itu gampang di apply dan gampang meresap juga jadi tuh kayak mudah banget di di kulit dan di permukaan kulit tuh jadi kayak seger gitu loh guys dan aromanya kemana-mana wangi banget tuh kayak aroma bunga dan kayak aroma-aroma parfum juga sih tapi nggak tahu parfum apa ya dan bener-bener wangi dan tara, kita buktikan dan lihat perbedaannya guys Tuh ternyata dia itu memberikan efek yang mencerahkan Tuh bagus banget kan Ini tuh gak dempul ya Gak ada dempul sama sekali <laughs> Jadi guys ini dia Nah yang ini gak pake scarlight Gak pake handbody scarlight Yang ini pake handbody scarlight Dan ini buktinya dan ini tuh gak abu-abu ya Ini tuh kayak kalian lihat di kamera ini tuh natural banget dan bener-bener mencerahkan. Nah, untuk sebelah sini, untuk di kulitku tuh ternyata kelihatan banget kan. Emang kelihatan banget, jadi aku suka pakai ini. Jadi kulitnya kelihatan lebih cerah, padahal... Enggak. <tuh> Bercanda. Dan ini tuh lihat hasilnya, guys. Bener-bener bagus, sebagus itu dan gimana aku nggak suka, coba aku tuh suka banget pakai Scarlett karena sesimpel ini dan semudah itu untuk mendapatkan kulit yang cerah apalagi kalian pakai rutin dan dijamin deh bakal kulit kalian bakal cerah seketika dan karena aku itu kadang sering terkena matahari jadi aku tuh butuh banget untuk menggunakan handbody ini karena kulit aku tuh termasuk kulit yang kering jadi kalau nggak pakai handbody dia tuh bakal kayak kering banget bersisik kayak gitu kalau digores kayak gini bakal ada garis putih kayak gitu jadi aku tuh harus tetap gunain hand body dan ini tuh menurut aku yang paling bagus dan cocok banget di kulit aku ini bagus banget dan aku suka banget teman-teman tuh kalian bisa lihat perbedaannya kan dan itu sebagus itu apakah kalian tidak berminat untuk mencoba ini tuh bener-bener real ya karena aku juga udah udah pakai ini lama dan ini hasilnya sengaja aku review buat kalian supaya kalian tahu sebagus ini dan untuk produk dari scarlight ini ini tuh aman banget karena udah badan pom dan dia juga enggak dites di hewan jadi tuh aman buat kita pakai selain itu juga dia membantu untuk mencerahkan kulit seketika dan teman-teman produk scarlight Sebagus itu dan aku seneng banget ketemu sama produk yang kayak gini yang bener-bener bagus banget di kulit Dan selain itu dia ini mempunyai kandungan glutathione dan vitamin E yang bagus banget untuk kesehatan kulit Untuk mencerahkan kulit dan untuk melembabkan kulit Plus dapat wangi pula Semua varian dari scarlet ini aromanya wangi banget dan bakal tahan lama dan pasti pada bingung harganya berapa sih? Pasti mahal. Enggak, teman-teman. Ini tuh harganya semurah ini. Hanya 75.000 aja. Satu varian dan itu harganya murah banget. Kalian bisa dapat wanginya terus dapat mencerahkan kulit juga, memberikan efek lembab pada kulit kalian. Kalau misalnya kalian itu pengen beli paket hematnya, harganya itu murah banget, hanya 300.000 dan kalian dapat 5 varian itu. Jadi murah banget kan dan kalian bisa dapat hasil yang memuaskan, kulit yang cerah dan wangi banget sepanjang hari. Nah, untuk mendapatkan Scarlett yang asli, untuk pemesanan kalian langsung order di sini dan dipastiin itu tuh original dan asli pembuatan atau official dari Scarlett sendiri.